Kalau 2006 ke atas sampai sekarang itu sudah sama semua ukurannya gitu. Kalau 2005 ke bawah memang beda-beda gitu. Ini kalau hitamnya ini ke semua jenis warna mobil masuk. Ini nih tempatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ari, Pak dari MBTK, Pak. Saya yeah. Oke. Okay. jadi saya dapat info gudang leder ini produksi aksesoris untuk mobil ya Pak ya? Iya. Yeah. Betul. Oh, ya, betul. saya coba lihat isi dulu boleh, Pak ya? Boleh, silakan. Oke, okay, ya. yuk, mari lihat dulu. Ya, sini Mas ini, Ari ya, masuk. Kita lihat-lihat ya. oh, nih ya. Produksi oh, ini Yang ya. udah jadi, yang udah selesai gitu. Oke, okay. oh, banyak nah, benar ya, Pak ya. Ini dia nih produk-produknya yang udah jadi. Awalnya sih kita sarung sekti apa? Sarung jok gitu, Pak ya. Beralih ke interior. Cuma bagian-bagian tertentu aja yang kita ambil gitu ya. Hmm. Kan? Berarti Pak Arin mulai bisnis ini dari kapan Pak? kurang lebih sih udah 10 tahun uh, udah 10 tahun udah jalan lama, ya. 10 tahun ya, Pak, ya? ini stok banyak yang agak kosong karena oh. nge -nge lagi diisi sama bagian produksi lagi disiapin gitu di bagian produksi baru kita bawa ke sini semua. Ini, ini universal mesir, atau gimana Pak? Universal untuk 2006 ke atas 2006 sampai sekarang. Atas. Ini sekarang berarti ketir. ukuran gini juga beda-beda ya Pak? Iya, mobil uh, beda -beda. Beda, ya? Uh, kalau 2006 ke atas sampai sekarang itu sudah sama semua Oke. Okay, ukurannya. 2006 gitu. atas, kalau 2005 ke bawah memang beda-beda okay. gitu. Kalau ini tempat sampah okay. ya terus juga ini ada buat seat belt, oh Karpu buat ininya ya pak ya seat beltnya, wih nah. warna-warni. Yeah. Jadi ini bisa dimatching ini juga sama warna stirk ya, stirk. Atau kalau mau dibikin sama. matching, oh, oke. Okay. Dan ini ada juga tempat tisu nya. Oh iya iya, tempat jadi tuh tisu ini kalau di mobil tuh ada satu set tuh biasa ya. Ini bantal pinggang. Oh. Nah ini ada bantal pinggang. Buat di kendaraan biasanya kan biar nggak cepet capek nih. Jadi berarti ada orang sendiri khusus mengurus ini atau gimana pak? Ada, ada, ada oh, nanti saya bisa. kenalin sama Panada, oh. nah, dia yang lebih tahu uh, untuk masalah di onlinenya. Gitu. Oh gitu. Nah ini ide-ide kayak gini biasanya Pak Ari dari mana nih Pak? Bisa nah itu dia, uh, karena saya dengan Panada berdua itu jadi diskusi nah aja, diskusi ya, aja, diskusi diskusi aja ya, kebutuhan di mobil ada contoh kan, coba ya? bisa nggak dibikin diproduksi? Coba dulu kita lihat, uh, lihat. Oh bisa ini diproduksi, tinggal oh, bahannya wah. kita pakai gitu. Cuma kalau yang bagus biasanya kita memang pakainya MB -tech, gitu. Oh gitu. siap siap siap Salah satunya kualitasnya juga sama memang permintaan iya, pasar, permintaan Karena kan kalau MB Tech emang udah ketahuan, hmm. seorang orang udah nggak ragu, Memang kadang ada yang nanya, ini benar asli MB -tech, gitu? Tidak. Karena MB -tech, ya satu memang bahan bagus, gitu satu, kedua juga awet, tahan hmm. lama. Warna yang kadang-kadang ya itu di produk lain itu nggak ada udah gitu memang dilihatnya memang enak dari pandangan mata ya, ataupun kombinasi kombinasi, di kombinasi foto warna juga bagus gitu. sih, ya nah, benar ya dari awal kita riset, pertama kali kita jual itu grafiknya selalu meningkat karena apa MRT ini paling mudah dijualnya itu ini memang setelah teruji pasar akhirnya diproduksi terus atau gimana pak? kita lihat volume permintaan dalam satu bulan bulan kemarin kita jadi acuan misalnya hmm. satu bulan kemarin 1000 piece nah bulan ini kita tambahin dikit dikit oh. supaya stoknya itu nggak banyak numpuk di gudang gitu oh, okay. dia tetap jalan itu penjualannya nggak cuman di jakarta pak kebanyakan tuh kirim ke daerah atau gimana pak kita seluruh indonesia oh, seluruh indonesia, indonesia uh, cuman untuk produk ini kita itu 100% atau dibilang 99% jualnya online ada ini pak warna favorit yang memang dicari sama pembeli nggak pak? Produk yang jadi pilihan favorit itu hitam merah nih oh, model okay. seperti ini. Ini, ini 100% persen bahannya. Oke okay, okay, okay. Ini kalau hitam merah ini ke semua jenis warna mobil masuk. Ini masuk Makanya ya? kita yang paling banyakin stok ini. Keren ya. Pokoknya okay. kalau embitek itu saya punya keyakinan paling gampang jualnya karena gampang meyakinkan. Pertama oh. mereknya kan udah teruji. Yeah. Iya. Kedua emang kita sudah konsultasi dengan sales MB Tech bahwa boleh pakai nama MB Tech untuk apa sebagai nilai lebih oh buat nanti pas promonya ya, pak uh -huh. ya? oke okay. penjualannya kan secara online dan offline juga pak kalau yang online itu boleh toh pak itu lebih e commerce di mana aja pak untuk online kita ada tiga marketplace yang kita bidik itu ada di Tokopedia, okay. Lazada dan Shopee itu namanya sama Pak Budang Leather semua, pak. sama Budang leather, ya? uh -huh. Ini pembeli. ada jaminan nggak Pak kirim sekarang besok sampai segala macam itu bisa ada kayak gitu, ya. Untuk Jabodetabek kita bisa. Bisa ya, jembat -jembat uh, gitu kan. Cuman ya? untuk selain Jabodetabek itu tergantung ekspedisi hmm. gitu kapan nyampe. Tapi ada jaminan sih dua hari nyampe. Dua hari sampai hmm. ya, Pak ya? nah kalau dengan kuota sebanyak ini pak kalau misalnya gudang itu sendiri ini per bulannya berapa atau misalnya hitungnya per hari atau produksi atau penjualan sekarang kalau kan? di paket itu bisa 6 sampai tujuh ribu paket enam sampai tujuh ribu paket, paket, per, paket bulan. per bulan per bulan oke okay. kalau di saat campaign kayak model sebelas sebelas dua belas itu bisa lebih oh sebentar karyawan sendiri yang ngerjain berapa orang karyawan pak karyawan untuk yang bagian produksi sama Ya, Semua ketelatihan total, total total itu ada tiga puluh-an. Tiga puluh saat ini kita lagi ada satu riset produk ya okay. di ruang otomotif ini. Ini untuk perlengkapan bayi, nah, oh, yeah. namanya itu Alas Mandi Bayi atau oh. Alas bisa juga digunakan untuk sebagai Alas ompol bayi. Oh, sudah nah, produksi, Pak? Sudah ada ini. Oh, ini kita ya. udah coba bikin sampel satu buah produk ini yang waterproof ya. Ini dalamnya busa, jadi bisa buat mandiin bayi iya, atau buat bener. bedakin bayi. Oh jadi rencana kedepan ini, nah, Pak ya? Kita mau coba kembangkan, tapi kita saat ini lagi tes pasar dulu. Bagaimana responnya nanti kalau juga bagus, kita akan produksi massal. Iya, jadi nggak cuma otomotif aja, ya, nanti kedepan iya. juga mau kayak ini, Pak ya? Kita coba inovasi, udah. Gitu, ya. Bikin pasar baru lagi, ya, Pak ya? Iya, betul. Siap-siap. <laughs> yeah, yeah. Oke okay, Pak Nanda, terima kasih sudah <laughs> mau minjam-minjam sama temenin ngobrol-ngobrol tentang store juga. Iya, yeah, sama-sama. Sampai okay, jumpa, Pak ya? Terima kasih atas kunjungannya, yeah. Mas. Iya, yeah. terima kasih. Sudah sebanyak gitu. Nah, bisa klik di website Kambitech. Keduluan Kambitech.info atau juga di hotline 442. Wih, udah banyak nih yang siap dikirim. Oke okay, Mbitech Lovers, itu tadi bincang saya sama Pak Ari dan Pak Nanda dari Gudang Leder. Buat Mbitech Lovers yang ingin tahu informasi lain mengenai produk Mbitech, bisa kunjungi website Mbitech di www.mbitech.info atau telepon hotline di 021-458-42598 atau chat via WhatsApp di 0812-1982-2323. Sampai ketemu di liputan berikutnya.